Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, hukus, mundur juga pakai kaki, kanan tujuh, delapan, satu, Tiga, empat, tutup Lima sama, buka juga Kaki kanan, tutup Kaki kiri, tutup Tujuh, delapan Lima, enam, tujuh, delapan Pukul, kita coba satu set Maju dan mulai tujuh delapan satu dua tiga empat buka tutup buka mundur satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan stop oke adek, lo sam -sam botos, ada loh saya tanya ke bawah gua bungkus pakai karet ya pak satu dua tiga tutup buka tutup buka mundur satu dua tiga tutup buka tutup buka tutup hukus ya lupain dulu tangan kakinya tangannya mengayun mengalir mengayun waktu waktu maju ke depan tangannya mengayun mengalir biasa mengepal mengayun mengalir meletap satu dua tiga empat 5 6 depan dahi Di depan dahi melepar Kepalanya menghadap ke Ya, 5-6-7-8 Sama, waktu juga mengayun mengalir Waktu dibuka, waktu kaki kanan yang diangkat kanan. kanan, jadinya babong. Ya, yuk, tangannya dulu Saya dengan pembalik, berarti pakai kanan Ya, saya pakai gini, Pak. Jangan bingung ya, Pak. Jangan bingung ya, Pak. Tujuh, tangan aja ya. Tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bisa. Mundurnya. Mundurnya lagi sama. Tujuh, delapan. Satu, satu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Gabung, bagung, dan Tangan. Tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, mundur tujuh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Hukus ya, goyang pinggul, jadi ini kita kan diberangkan berapa di situ di jadi tekan pinggulnya di tapi lari jadi ini berjalan setuah satu tapi kita pasirkan dengan ya, ya lihat tadi tujuh 8, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8 katanya tutup jadi jangan salah persepsi ya, ya Tadi aku bikin kok begini-begini Kita tidak melakukan banyak minggu tapi melakukan lagi di tempat Oke? Okay? Siap, ya, ulang lagi 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ubat? Ya, 7 8 1 2 Di sini dibuka lebar kelapa tangannya jari-jarinya enggak ada yang bertemu ada semua jarinya bersuhar 1 2 3 5, 5, 6, 5, 6, 5 6, 6 7 8 8-nya menepuk di dada tidak ada, ada. Pak ya. Langsung gabung, nah, tangan. Kita bekerja. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bisa ya? Hmm? Oke musim sampai sini? Oke. Okay. sering. <gir> <gir>